Ya, Pak, olah nafas atau body stretching apa? Kalau saya ada saraf kejepit. Kalau mau tepat, ya boleh ronsen atau MRI untuk melihat kejepitnya di mana. Anggap aja ini tulang belakang, ya kan? Lalu ada saraf kejepit seperti ini, kejepit. Nah, ya, jepit ini sarafnya di situ, ya, atau gampangnya lagi juga begini: ini tulang belakang, tulang, tulang, tulang, tulang. Lalu sarafnya kejepit. Gimana? Ya kita harus buka. Gimana cara buka? Itulah yang namanya body stretching, di stretch. Ya kayak tadi kita waktu waktu mulai ya kita akan tiduran sambil tidur tarik nafas pelan pelan. Kenapa sih pelan pelan? Kumpul oksigen, kumpul energi. Lalu tangan di atas tarik. Ya sambil tidur paling bagus. Kalau enggak ya duduk pun mungkin nggak apa Tarik sampai kayak kita terasa nih tulang belakang kita tuh ditarik nah bayangin kalau ada saraf kejepit, ditarik, ya? ya, masih di situ, <laughs> ya, ini saraf jadi jepit itu, ya, ini kejepit, gitu kan, gitu kan, kita tarik, ya masih di situ, <laughs> masih di situ, gitu, ya. ya, tapi kebuka dikit, gitu kan, makanya kadang butuh waktu, butuh waktu apa, nah, oh saya sakitnya di sini pak, ya. Ya, makanya ada kan body stretching yang posisi nanti kalau lihat di modul yang body stretching pasti ada gerakan. Kita juga pernah lakukan pagi hari, ya. Maka rekaman juga ada, udah di pos di WA group yang bagi yang baru nanti saya post ulang. Maka kita tarik nafas, lalu kepala dimiringkan. Tahan di situ, tarik lepelan pelan, buang pelan pelan. Jadi, pada kejepitnya di situ, dia dibuka. Ya, nah kalau begini makanya perlu body scan. Makanya body scan itu mesti berminggu-minggu. Ya, kenapa? Kita bisa tahu ah oh, waktu begini yang sakit sebelah sini. Berarti kejepitnya di sini nih. Oke, kalau begitu khusus yang ada kejepit di leher, sakit di leher jangan gonta-ganti. Begini aja. Ah, ini enakan. Maka kita harus peka nih, kejepitnya itu di kiri atau di kanan? Kalau di belakang, berarti kita tunduk Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Kita yang sehat-sehat saja, ya semua gerakan. Jadi sebenarnya, makanya body scan itu kenapa kemarin dua minggu kita body scan terus, sampai kita tuh bisa peka merasakan organ tubuh. ya. Bagi yang baru, nanti saya akan pos ulang body scan. Nah, sekarang kembali ke soal saraf kejepitnya tadi. Saraf kejepit itu, dia jepitnya akan sering Apalagi kalau di lumbar, ya, di tulang-tulang belakang, dia ya, jepitnya seperti ini, kayak selang, ya, selangnya rumit, ya, jepit. Katakanlah begini: nah, "Waktu kita lenturkan, dia nggak keluar. Kenapa Peredaran darahnya nggak lancar? Itulah kenapa butuh olahraga atau olah nafas yang segitiga. Yang lebih bagus lagi adalah Wim Hof. Nanti, kalau sudah masuk di Wim Hof." maka olah nafas mimpof itu eh, airnya lancar, makanya juga jangan takut sebenarnya pulsa denyut jantungnya naik tubuh kita tuh pintar, tubuh kita tuh hebat dia bisa ngatur denyut jantung sesuai kebutuhan, nah contoh contohnya ilustrasi saraf yang kejepit ini kayak seorang air yang bulat bulet lalu ada yang kejepit ya. kejepitnya katakanlah, waduh ada pohon, kena duri lagi, kita mau masuk di situ, ada ulet lagi, ada ular lagi. Gimana kita mau, mau lepasin takut. ya? Gimana caranya supaya jepitannya lepas? Ini selang. Buka keran air. Kerannya dibuka, tiba-tiba selang yang bulat-bulat ini apa? Kalau, kalau, kalau kita sering siram-siram tanaman. Ini selangnya bulat-bulat nih. Kita buka keran air kenceng. Ya. Kita bilang, eh keran air di mana-mana, di rumah, jangan dipakai ya. Tutup semuanya. kalau kita buka keran air lurus sendiri betul lurus, kenapa alirannya lancar? Maka selain body stretching, aliran darah harus lancar. Nah, olah nafas termasuk memperlancar aliran darah, dan salah satunya itu juga bisa dengan denyut jantung yang dipercepat. Siapa sih yang bikin cepat pelan ini? Tubuh, tubuh kita cerdas. Anda tenang duduk, denyut jantungnya pelan. Anda begitu berjalan butuh energi, jantungnya cepat tapi jangan sangka eh jangan jangan jangan tubuh lebih cerdas daripada itu. Padahal kita posisi tertentu makanya kadang kok di dunus saya berdebar-debar. Dia lagi pompa lebih kenceng, supaya apa? Supaya tadi yang bulat-bulat tadi kena aliran nah, begitu dia tadinya kejepit nih. Begitu kena aliran lurus eh lepas gitu. Makanya saya malah adik adik kandung saya sendiri cara kejepit sudah terapi panggil apa itu namanya untuk orang terapi senam sampai senam di air udah habis berapa belas juta loh bener terapi ahli terapi lagi juga yang terapi begitu ikut olah nafas masuk ke body stretching tiap hari dia praktek mas aku ini belum ada 10 hari loh sembuh ya bingung sendiri kok sembuh ya ya itu dia itu yang bulat-bulat itu Kejepit itu darahnya lancar jadi juga denyut jantung yang naik belum tentu tidak bagus ya tapi yang penting nanti begitu dah tenang selesai latihan selesai olah nafas selesai body stretching denyut jantung stabil lagi pasang aja oximeternya liatin gitu Tadi kenapa begitu ya karena kita nggak tahu kenapa tapi percaya tubuh kita cerdas ya sehingga nanti lepak jepitnya itu hilang. ya Itu saraf kejepit dengan pendekatan body stretching. Tapi saya pernah terjepit yang lebih parah lagi, enggak pakai body stretching, enggak pakai pola nafas, tapi inner healing. ya Simak modul inner healing, saya ada kesaksian gimana kejepitnya sampai parah, enggak bisa nyetir. Enggak. Jadi kalau saya habis bangun, dipasang korset, kalau dipanggil orang, ini mesti seluruh badan bergerak ya karena dipasang korset yang pakai magnet kenceng kayak orang habis melahirkan begitu jadi kalau dipanggil itu harus muter saat badan badannya saat pinggul pinggulnya jadi saya nggak bisa nyetir karena kalau nyetir aw sakitnya benda ampun. sembuh tanpa operasi ya nanti sampai jumpa di modul inner healing ya saya stop dulu